Ya Bro Bro ketemu lagi bersama gua Riki Rahman dan Di yang mana yang lebih kuat ya Bro Bro yaitu adalah Martis versus Lancelot ya Bro, bro? jadi pada hari ini gua mau mempertarungkan wih di mempertarungkan ya kita mau Uh, ngadu si Lancelot sama sir Martis ya bro, bro jadi bagi kalian yang bingung mau milih hero atau beli hero kan itu sayang ya BP dua ribu gitu kan ngumpulinnya berapa lama itu satu bulan mungkin ya atau lebih uh, gimana juga itu kalian gak mau buang dua ribu dengan sia-sia ya bro-bro jadi kalian bisa nonton video ini untuk memastikan yang mana yang lebih bagus ya bro-bro membeli Martis ataupun membeli Lancelot ya bro-bro langsung saja kita bakal ke ingamenya ya bro-bro gua udah membuat videonya ini jadi ini uh, Lancelot vs Martisnya ya, Bro, oke okay. oke okay, di sini ada sudah Martis dan Lancelotnya no item ya Bro jadi kita bakal coba mereka no item dan di sini mencoba kekuatan masing-masing basic attacknya tanpa skill oke okay, kedua hero sudah siap Oke okay, di sini terdapat hasil yang mengejutkan, hero baru kalah dengan hero Lancelot. Oke okay, untuk percobaan kedua yang mana yang kuat di sini gue memakaikan keduanya item full blade of despair ya bro bro. Jadi keduanya ini memakai 6 blade of despair. You have been slain. Oke, di sini hero Martis kalah kembali dengan Ancelotte, yaitu dengan mengadu basic attack mereka berdua, ya bro. Martis menggunakan item, maupun tidak menggunakan item, Martis tetap kalah dalam basic attack. Sekarang, mari kita coba keduanya menggunakan skill. Oke, kedua hero sudah siap, dan sama-sama tidak menggunakan item. Mari kita coba adu skill mereka berdua. Oke, di sini bisa kita lihat kedua hero sudah mengeluarkan semua skillnya, dan kita lihat ya, ini Lancelot sudah berkurang darahnya hampir setengah ya, 50 hampir 50%, dan Yromartis darahnya baru berkurang 25% saja, kira-kira ya, karena darah mereka belum habis, jadi bakal gue lanjutin untuk adu basic attack-nya kembali. <tip> Wow, hero Martis menang adu skill dengan Lancelot Oke, sekarang hero Martis melawan hero Lancelot Bersama-sama memakai item Blade of Despair 6 biji Ya, bro-bro. Bro, jadi uh, nampak kedua hero sudah siap-siap Dan mari kita lihat apakah yang akan terjadi <laughs> First blood. Ternyata Martis unggul dalam Segin tidak memakai item maupun Memakai item ya jadi Hero Martis lebih unggul dalam skillnya Dan Lancelot unggul dalam basic attacknya oke okay, bro bro itu dia tadi ya oke okay, dari segi basic attack ya si Lancelot itu menang ya bro bro karena mungkin si Lancelot itu sing sing sing lebih cepat ya bro bro gue juga gak tahu gitu loh penjelasan ilmiahnya gimana pokoknya dilihat dari mata awam gue gini ya bro bro itu lebih cepat ya dan kalau segi skillnya ya bro Martis itu lebih unggul dulu ya bro bro karena skill 1 si Martis itu bisa nge dan skill duanya juga bisa nge ya bro bro jadi uh, pada saat si Lancelot kena stun, dia nggak bisa ngeskill ya, bro, bro. Dan maka dari itu, si Martis unggul dalam skillnya, bro. -bro. Walaupun itu memakai item ataupun tidak memakai item, ya, bro, bro. Jadi, Martis lebih unggul dalam skill. Apabila di basic attack, Martis lebih kurang, ya, bro. -bro. Eh, tadi beda tipis doang, ya, bro. Bro slot si itu darahnya sih Oke oh, yeah, bro bro. Oke deh. Oke deh bro itu dia kesimpulannya. Jadi uh, silahkan kalian Memilih sendiri mau mau membeli martis ataupun lancelot serah kalian karena tadi sudah ada gua beri bayangan gitu loh. Lebih baik membeli martis ataupun lancelot ya yeah, bro, bro Jadi kalian sendiri yang memilihnya. Yang penting tadi udah ada bayangan sedikit ya yeah, bro bro. Oke okay, bro, bro sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian yang sudah nonton video gue sampai ke video. Jangan lupa like Share dan juga subscribe di channel gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, Rikrahno.